Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Despertia Yuni dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Yau. Di sini saya akan menjelaskan e, materi tentang sikap. Nah, sebelum masuk ke materi e, kita tuh harus tahu apa sih itu sikap? Nah. sikap adalah evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai tidak menyukai satu objek. Nah, <g dome sarà> <coughs> <sungsimew> pembentukan sikap mengapa dan bagaimana sikap terbentuk? Sikap adalah evaluasi dari dunia sosial. Nah, kadang sikap juga merujuk juga merujuk pada evaluasi kita terhadap berbagai aspek dunia sosial, serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka kita terhadap isu, ide, orang, kelompok sosial, atau objek Nah, seringkali sikap ambivalen kita mengevaluasi objek sikap baik secara positif maupun negatif Nah, ambivalen sikap juga merujuk pada kenyataan bahwa evaluasi kita terhadap objek, isu, orang, atau kejadian tidak sel selalu secara beragam, secara seragam positif atau negatif sebaliknya evaluasi ini seringkali bercampur terdiri dari dua reaksi baik positif maupun yang negatif nah, kemudian Sikap seringkali diperoleh dari orang lain melalui proses pembelajaran. Pembelajaran sosial tersebut melibatkan classical conditioning atau observational learning. Classical conditioning ini adalah bentuk dasar dari pembelajaran, di mana satu stimulus yang awalnya lokal menjadi... Memiliki kapasitas untuk membangkitkan reaksi melalui pemasangan yang berulang kali dengan stimulus lain Nah dengan kata lain, satu stimulus menjadi sebuah tanda bagi kehadiran atau terjadinya stimulus yang lain Nah sedangkan observational, observational learning adalah salah satu bentuk dasar belajar di mana individu mempelajari tingkah laku atau pemikiran baru melalui observasi terhadap orang lain. Nah, kemudian sikap juga terbentuk berdasarkan perbandingan sosial, kecenderungan kita untuk membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain agar dapat membentuk, menentukan apakah pandangan kita terhadap kenyataan sosial benar atau tidak benar. Dalam rangka menyampaikan hal tersebut dengan orang yang kita sukai atau hormati, kita menerima sikap yang mereka miliki. Nah, Penelitian yang dilakukan terhadap kembar identik menunjukkan bahwa sikap mungkin juga dipengaruhi oleh faktor genetik walaupun besar efek, besarnya efek tersebut bervariasi sama bervari bervariasinya dengan banyaknya sikap itu sendiri. Kemudian, hubungan sikap dan tingkah laku nah beberapa faktor untuk mempengaruhi kekuatan hubungan antara sikap dan tingkah laku beberapa diantaranya berhubungan dengan situasi di mana sikap tersebut dilakukan dan selain itu berhubungan dengan aspek dari sikap itu tersendiri kemudian keterbatasan situasi mungkin uh, membatasi kita untuk mengekspresikan sikap kita secara terbuka selain itu kita cenderung untuk menyukai situasi yang mengizinkan kita untuk mengekspresikan sikap sikap kita dan hal ini mungkin memperkuat pandangan kita nah kemudian beberapa dari aspek sikap kita sendiri yang menjembatani hubungan antara sikap dan tingkah laku termasuk dalam aspek ini adalah sifat dari sikap itu sendiri, bagaimana sikap itu dibentuk, kemudian kekuatan sikap, dimana, termas dimana yang termasuk di dalamnya adalah mudah tidaknya sikap itu diakses, pengetahuan tingkat kepentingan dan kepentingan pribadi dan kemudian eh, kekhususan sikap kemudian Tampaknya mempengaruhi sikap, tampaknya mempengaruhi tingkah laku melalui dua mekanisme yang berbeda. Ketika kita dapat memberikan pemikiran secara hati-hati pada sikap kita, intensi yang berasal dari sikap kita secara kuat mampu memprediksikan tingkah laku. Situasi di mana kita tidak dapat melakukan pemikiran tersebut, sikap mempengaruhi tingkah laku, dan membentuk persepsi kita terhadap situasi kemudian ketika perubahan sikap gagal nah, sikap kita cenderung menetap secara stabil walaupun banyak usaha untuk mengubahnya beberapa beberapa faktor kontribusi terhadap persuasi nah, kemudian salah satu faktor adalah reaktansi reaksi negatif terhadap usaha orang lain untuk mengurangi atau membatasi kebebasan pribadi kita. Nah, kemudian resistensi terhadap persuasi seringkali ditingkatkan dengan dengan peringatan for pengetahuan bahwa forwarding pengetahuan bahwa seseorang berusaha mengubah sikap kita dan dan dengan menghindari secara selektif kecenderungan untuk menghindari informasi yang berbeda dengan pandangan kita. Kemudian sebagai tambahan, ketika kita dihadapkan pada pesan persuasi yang berbeda dengan pandangan yang kita miliki, kita secara aktif menyanggah dengan informasi yang terkandung di dalamnya. Ini juga meningkatkan resistansi kita terhadap persuasi. Kemudian jika kita menerima argumen yang melawan pandangan kita bersama dengan Argumen yang menolak posisi berlawanan tersebut, kita terhadap persuasi tersebut meningkat. Ini yang terkadang disebut sebagai kekebalan melawan pandangan yang berlawanan dengan sikap kita. Nah, dua pandangan tambahan bias asimilasi dan polarisasi sikap. Jika berperan dalam persistensi terhadap persuasi, bias asimilasi ini merujuk pada Tendensi kita untuk mengevaluasi informasi yang tidak konsisten dengan, kita, dengan sikap kita Sebagai informasi yang kurang reliable atau kurang meyakinkan dibanding informasi yang konsisten dengan pandangan kita Sedangkan polarisasi sikap ini merujuk pada kecenderungan untuk menginterpretasikan berbagai bukti dengan cara memperkuat pandangan kita dan membuatnya semakin ekstrim kemudian disonansi kognitif, nah, disonansi, kognitif adalah, disonansi kognitif ini adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan terjadi ketika kita menyadari bahwa diskrepansi antara sikap-sikap kita atau antara sikap dan sikap kita. kita penelitian mengidentifikasikan bahwa hal itu menghasilkan efek negatif Disonansi seringkali terjadi dalam situasi yang melibatkan in, induced force compliance. Itu kepatuhan di mana kita dibujuk atau didorong oleh faktor eksternal untuk mengatakan atau melakukan kebuatan yang tidak konsisten dengan sikap kita yang sebenarnya. Dalam situasi tersebut, perubahan sikap dapat dimaksimalkan ketika kita memiliki alasan yang cukup untuk membuat kita melakukan tingkah laku yang berlawanan dengan sikap. Alasan, alasan yang semakin kuat atau reward yang lebih besar menghasilkan perubahan sikap yang lebih kecil. Efek usaha minimal, hasil, tapi hasil maksimal. Disonansi didorong melalui perasaan melasti hipokrisi, mendorong individu untuk menyatakan sikap atau tingkah laku tertentu secara terbuka dan kemudian mengingatkan mereka bahwa mereka tidak selalu bertingkah laku secara konsisten dengan hal tersebut, dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebabkan perubahan yang menguntungkan pada tingkah laku. Kemudian, disonansi tampaknya menjadi aspek universal dari pembicaraan sosial. Tetapi, kondisi terjadinya dan taktik yang dipilih individu untuk mengurangi hal tersebut tampaknya dipengaruhi oleh faktor budaya. Psikologi sosial memandang sikap, sebagai sesuatu yang penting bukan hanya karena sikap itu sulit untuk beribah mereka menempatkan studi tentang sikap sebagai isu sentral dalam bidang psikologi sosial untuk, ya. untuk untuk beberapa alasan untuk beberapa alasan berikut ini nah yang pertama sikap sangat mempengaruhi pemikiran sosial kita meskipun Sikap tersebut tidak selalu direfleksikan dalam tingkah laku yang tampak, yang tampak. Nah, yang kedua, psikologi sosial memandang sikap sebagai hal yang penting karena yang telah disebutkan sebelumnya, sikap seringkali mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, kemudian yang ketiga kita akan sering bertanya mengapa dan atau terkadang mengapa atau terkadang sikap berubah melalui proses persuasi. nah yang keempat kita akan mempelajari uh, beberapa alasan mengapa sikap seringkali begitu sulit diubah akhirnya kita akan melihat fakta mengapa sikap seringkali fakta yang menarik bahwa pada beberapa kejadian nah, tindakan kita justru membentuk sikap kita bukan membentuk sikap kita, bukan sebaliknya nah, proses yang mendasari hal ini disebut dengan disanansi kognitif tadi dan hal ini memiliki implikasi yang menarik tidak saja untuk perubahan sikap tetapi juga untuk banyak aspek dalam untuk sosial nah, baiklah hanya itu saja yang bisa saya jelaskan kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh".